Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, the lovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada selamat sore Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Di Pop TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Villa.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada momen cidukan spesial persahabat ya Tentunya momen cidukan potretnya Papa B Kabar bagi-bagi THR ternyata tentunya sudah sampai Madinah Wow, kita lihat persahabat ya Ada postingan spesial Papa B ada sebuah kalimat Tenang, sabar untuk subscribe aneh di Madinah Tunggu hilal terlihat jelas dulu ya Kapan teh bisa cair nih kata Papa itu Aduh, masya Allah, persahabatan sejati luar biasa. Kita bangga ketika Papa Bilar bergabung dengan orang-orang baik, orang-orang saleh. Di sini juga persahabat ya. Terlihat ada tentunya kalimat komentar dari tentunya bagian tim Marwa FC di Madinah, persahabat ya. Di situ ada Kak Bahru Malham. Kita lihat di sini kalimat komentarnya asik ditunggu Almarwah FC di Madinah THR-nya nih asli Novel Rizky Bilar katanya. kecebut banget ya infonya nyampe langsung ke Madinah. Ini keren banget. Tinggal komentar pun begitu banyak diberikan tentu komentar-komentar yang sangat positif di antaranya dari yang timanix 28. Masyaallah tabarakallah persahabatan sejati adalah ketika kamu harus melihat sahabatmu pergi dan mengetahui kamu tidak akan melihatnya lagi tapi kamu tahu ia akan selalu berada di dalam hati dan pikiranmu selamanya jadi nikmatilah setiap detik yang kau punya untuk bersama mereka semoga persahabatan kalian kekal dan abadi Masya Allah ada juga persahabat anggapan dari fitriana dutulandari tetap seru ya kirain temenan sama sirkel yang soleh gini bakal jadi kaku ternyata mereka tetap konyol katanya tuh Masya Allah asik makin ke sini ya, tentunya circle luar biasa makin tentunya asik banget persahabatnya luar biasa mudah-mudahan silaturahmi pertemanan tetap terjaga dan terjalin dengan baik kemudian juga persahabat kita simak di persingannya Kak Nova satu jam yang lalu di story mengunggah mengunggah portret Abang El, Papa Bi dan Ibu Ros Maladewi ini ada di vlognya Leslar Entertainment namun kita juga dipikirkan salvo persahabatnya dengan soundtracknya. Keluarga emang yang selalu menjadi nomor pertama. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Masya Allah, mudah-mudahan keluarga kembali rukun bahagia dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Berikutnya persahabat kita lihat juga nih Ini fix banget nih Jalannya Al-Fatih dengan Papa B mirip banget Ini plek-tiplek banget nih persahabat ya Tuh cara jalannya aja ini pas banget persahabat ya Mirip Antara Al-Fatih dengan Papa B Emang luar biasa nih Dua cogan pun bunles Masya Allah Hingga komentar pun begitu banyak persahabat kita lihat dari Dede Junior sih dua kosong di situ mengatakan kok bisa ya orang seseksi itu badannya Itulah katanya tuh masya Allah ada juga persahabat tanggapan dari Dewi Laras di satu dua masya Allah abang flek tiplek sama papa memang benar sekali ya cara Jalan jalannya aja sama banget nih Alfati dengan papa biru luar biasa kemudian juga persahabat informasi kembali kita dapatkan dari SCTV. Diingatkan kembali untuk warga Konoha, jangan lupa dukung penyanyi dangdut paling ngetop, kode nominasinya itu adalah SMA7. Yuk, sama-sama kita support yang terbaik untuk Lesti. Mudah-mudahan bisa membawa pulang piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023. Apalagi Bunda Lesti dikabarkan akan tampil di acara tersebut. Jangan lupa untuk dukung Bunda Lesti cara dukungnya persahabatnya kalian tinggal like di semua sosial media SCTV, Facebook, Instagram, Twitter. Kalian juga bisa voting lewat aplikasi video.com setiap 15 menit sekali dan SMS dengan cara ketik SMA kode nominasi spasi musisi favorit kalian kirim ke 92788. Semangat pokoknya untuk kita semuanya dukung penuh untuk sang kejora. Berikutnya persahabat, kita lihat juga di sini ada kabar sedih. Tentunya kabar sedih menimpa dengan Kaasila persahabat ya, yang begitu banyak. Tentunya komentar-komentar negatif yang masuk persahabat apalagi di aplikasi TikTok ya banyak sekali. Tentunya komentar-komentar negatif mengenai suaranya Kaasila dan cara bernyanyi Kaasila, hingga Kaasila pun mengunggah semua komentar-komentar netizen di akun Instagram pribadinya persahabat ya, sampai tentunya ada kata-kata yang membuat kita semuanya pun tentunya persahabat ya, merasa kasihan sekali dengan Kak Asila. haruskah Kak Asila tentunya akan menyerah kita doakan saja mudah-mudahan terus berkarya untuk Kak Astila saja komentar-komentar yang negatif, semangat untuk Kak mudah-mudahan terus berkarya seperti Bunda Lesti Hingga komentar positif begitu banyak dari sahabat-sahabat artis Di antaranya dari Kak Ivan Gunawan Semangat nak dengarkan renungkan secepatnya bangkit Kata Kak Ivan Ada juga dari Kak Sani ya Disitu mengatakan nggak apa-apa banget prosesnya Semangat sayang Ada juga dari Bunda Lesti Di situ Bunda Lesti mengatakan love you nih masyaallah masya Allah, Bentuk dukungan Dari Bunda Lesti Ke Iguat, Sania Mudah-mudahan persahabatnya ya Membangkitkan semangat Kekasihlah kembali Kita lihat juga persahabat Satu jam yang lalu Alfi Baselama Selaku ibunda dari Kekasihlah Memposting buku diarinya Kak Asila, Dan ada juga Bons Ia ya persahabat di situ di buku diari ada tulisan uang yang harus aku ganti saat aku sukses yang pertama 22 juta piano ini buku diarinya Kak asilah persahabat kita lihat bentuk semangat dari Afibah Salamah untuk sang anak persahabat yang memberikan semangatnya kita lihat kalimat lonjong yang ditulis di captionnya sayang lihat ini tulisan tangan kamu di diari kamu Bonnya masih kamu simpan sampai sekarang lengkap dengan tahun pembeliannya. Semangat anakku seperti semangat kamu saat kamu meminjam uang abi saat itu untuk beli keyboard dan mikrofon pertama kamu. Nah, momi gak sanggup melihat kamu menyerah. Tidak boleh, harus kuat ya. Semua akan indah pada waktu yang terbaik. Doa dan cinta Mumi, insya Allah akan menyelamatkan kamu Gak apa-apa ya, Mumi tulis di sini Hanya untuk kenangan di masa indah Di depan nanti, dan untuk cerita Saat Mumi nanti bersama cucu-cucu Mumi Belajarlah selalu Dan cintai selalu diri kamu Selama selalu sayangnya Mumi I love you Itu nama Abi Ramzi Dan Asila Ditek di pasingannya Alfi Basalamah Mudah-mudahan pesawat ya, Kasila bangkit kembali Karena dukungan begitu banyak Tentunya untuk yang sangat luar biasa mempunyai potensi yang besar mudah-mudahan sehat, selalu rahmi juga bersama Leslar tetap terjaga dan tercari dengan baik kita masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin selanjutnya dari Idola Kesayangan, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya